Belas yang naik ya, uh, mulai kapan itu? mudanya? hari Terus di Ya, ya, ya, ya, 16 ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ini kenapa? iya jadi kakek nanti sampai ya paling enak. apa apa? di Banget bu? pak? Gala, pak? Berapa ini? ini? Berapa Berapa Hah? Jadi ini kena apa? ini lagi ya, berarti itu tidak ngapung untuk pak, <tangan> Gimana, Pak? Ini Allah, apa? ini yang yang ini. yang jadi Ini panen, Panennya, Oh, banjir Minyak goreng? Minyak goreng, Minyak kita itu, Pak minyak kita sih, berapa jumlah minyak kita? 16. 16 minyak kita. Ini enak nah, ya. Next yang tapi loh kali. Ramu 16 ribu. 1 kilo. 1 liter. 1 liter. 1 liter. 16 ribu. Minyak. Next yang hei saya sedih bisa Ma? Orang yang gomah salah itu Minyak punya. kita. Punya kita. subsidi. Subsidi Nganu seminggu Minggu. itu pak oh, ini kulupak sini pak? Nganu pak? Patungan pak? tumbas sedikit, masih sedikit 14, 13,5 ya. 13, ya, tiga pernah 3 kali Ya, kali. Oh, curang Ini terus curang saya Pak, curang Ya, jangan Pak, tangki tangki Terakhir teko Terakhir pernah seminggu lagi Oh seminggu. Dan ini kok terus Pak? Wah larisnya kepulan Pak. <laughs> <laughs> larisnya Pak. Ya, Pak. Salah, Pak. <laughs> Mau minta? Dipurun, <laughs> ya, ya, <laughs> ya. Ya. Pak Ganjar. Oh. Oh. aku tak ini dari bakul mergone opo Mas terus buat lontong aja nah, lontong apa tolong? Lontong. Lontong sama bayaran, tolong Pak Pak ya, kita terus. sehat ya, masih buah, mana eh? Apa? Apa? Apa? Ini ini kalau pulang dari mana? Oh, d liter berapa ini? 75 cm Oh, kiloan. kilo berapa? 15... Pasokan lancar yang ini? Lancar! Oh, kalau langsung, 15 ribu. ada. Yang beli biasanya siapa? Euyeng-langgan. ini ya. itu pak. Tapi sempat kosong deh. Enggak, ini nggak. Oh, udah kosong.. Oke gini, terus. Langsam, ini diantri terus Ransan nih, Ransan tahu nanti eh. Ini iya, 14000 oh, 14000 aja banyak susah, Memang susah minyak kita minyak. Minyak kita nggak aja, yang nah, ada, minyak ada minyak kamu ya, nah, ya. Minyak nggak <tuk> Yang ini masih ada 15000 yang naik Media nah, <tid> ya. mana premium, Media, media, media, saya agenda. harga? Jadi Paling murah Hah? Mulai kapan itu mudanya? Hari. Tapi storan lancar Hah? Rancaneng larang. operasi Pasar pernah. Ya, ini muda, tulangannya dia mudah mudah kan lah ini sama seperti apa? lebih suka surat atau lebih suka yang ini, apa bisa? Okay, so yeah. lari sih, okay. huh? Foto di rumah saya apa? -apa? <laughs> eh, hey, mohon mak, yeah, ma Ya, musuh nama Pak 1 2 opo ngimpi opo ngimpi opo Ibu tahu Bu sehat foto Masa Minyak kita nanti? Nanti Bapak. Oh, minyak kita? nanti. Pas Oh, pas Tapi memang ada kalau begini, kan, anaknya lancar. Entar kawan. belas Belas, ya. Saya punya, ya. Karena, saya punya. Karena, ya, saya punya. Karena, ya, saya punya. Karena, ya, saya punya. Karena, ya, saya punya. Saya Saya oke oke, oke, oke, ya, lah, ya, apa ya. Bu, ini berapa? puluh mau ini? saya ya? puluh puluh sekalian dianggung ini harusnya barangnya lebih ya bu, sehat bu? <fact> <English>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 Ya, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke